Wahai guru, engkau hadir tadi undang melangkahkan kaki dengan penuh kerelaan. Guru mengajarkan guru ilmu yang tak pernah kami kenal. Untuk semburna, mengisi kehidupan semua hingga sang waktu besona, berlalu. Tuhan oh guru purna. Mata ini akan buta, bunga, tak akan mampu untuk menatap bersemi, Kaki ini akan merangkat, tak akan mampu untuk cinta, berjalan Mulut ini akan bisu, wangi, tak akan mampu cinta, untuk berkata Langkah ini akan merabat tanpa tahu penjuru, arah Namun kau saat engkau datang, kagami, kau memberi kami segalanya di bintang di lekuk langit malam engkau seperti mentari pagi yang menyinari alam semesta ini engkau seperti bunga di antara semak belukar oh guruku hai saat kami bertanya-tanya engkau datang memberi kami jawaban Temu, Saat kami putus asa engkau jalar sejuta harapan tumbuh subur oh, di kalbu, Betapa mulia jasamu Betapa luhur baktimu ini. Betapa sabar hatimu Dan betapa tulusnya jiwamu Hanya satu hal yang kau harapkan dari kami engkau berharap agama, Agar kami dapat menggapai cita-cita kami, agar kami dapat menggapai mimpi-mimpi kami, oh hati semoga Allah membalas jasa-jasamu, semoga Allah meneguhkan langkahmu, dan semoga Allah selalu bersamamu. kepada wali santri engkau jauh-jauh kemari menitipkan anak pada kiai engkau jauh-jauh kemari menaruh harapan pada al-kempeki dan engkau jauh-jauh kemari menunggu setiap undangan semoga amanmu diterima dan anakmu mulia saat itu anakmu merasa dalam keterasingan menjalani dengan segala keterasingan kami makan tak enak tidur pun dengan harapan kubutuh penuh kamu ayah ibu setelah satu minggu kami mulai beradaptasi bagaimana cara hidup mandiri bagaimana cara bersosialisasi dan menyadari kami di sini untuk mengaji. Tahu kah ayah, ibu? Di saat anak-anak di luar sana seusia kami asik dengan segala fasilitas hebat, menikmati kehidupan tanpa aturan, tanpa tuntutan. Sedangkan kami di sini. Hari-hari kami dipenuhi mengaji dan belajar Dilunduhi oleh aturan-aturan Dan bisa sukses karena tuntutan Berkat kesabaranmu Ibu Berkat jasamu Ayah Anakmu bisa berdiri di panggung ini Membawa hasil belajar dari pondok pesantren ini Luar biasa dalam kehidupan kami Kami menjadi saksi perjuangan mereka Yang begitu sangat luar biasa Kutatap Raut mukanya yang sudah keriput Kutatap bola mata yang mulai pudar Kurasakan ketestirat keringatnya Semuti rambut yang menepis Dan berubah Semua itu Untuk menafkahi kehidupan kami Meskipun dalam berat hari-harimu Terkadang muncul amarah Tapi Aku tahu Amarahmu Adalah bagian kasihmu Untukku kita dan waktu ada misteri di dalamnya ada kisah di antaranya dan ada hikmah yang mengiringinya kita dan waktu ada sesuatu yang kami takutkan dari waktu ada sesuatu yang mengharukan dari waktu dan ada sesuatu yang harus diikhlaskan dari waktu Bersyuk Perpisahan berpisah yang Perpisahan yang, yang kini seakan membangunkan kami Dari indahnya sebuah kebersamaan Yang entah kapan lagi kita akan merasakannya Cinta, rindu, dan benci Seakan meniti mengiringi jalan kami Pertemuan, persahabatan dan, Dan kini berubah menjadi sebuah perpisahan Dunia memang tak sekejam jalanan kota Tapi perpisahan, perpisahan jual, lebih kejam jual, dari kejadian manapun Betapa tidak doa, ada cinta yang tertinggal dari sebuah perpisahan Ada kebersamaan jual, yang tertunda dari sebuah, sebuah, sebuah perpisahan dan akan ada air mata di akhir sebuah perpisahan. Mungkin hari ini kita di sini bersama, bahkan hampir satu hari penuh kita lalui, tanpa ada yang terlewati, sama seperti hari-hari kemarin kala itu. Tak ada yang berbeda, tapi... Esok, takkan ada lagi pertemuan, tak akan ada lagi kebersamaan, dan tak akan ada lagi kekonyolan. Semua terasa cepat, waktu pun kini terasa tak mengingat, mengembalikan kisah demi kisah yang pernah kita lewati. Mengumpulkan kenangan demi kenangan yang pernah terpatri Menjadi sejarah terindah yang pernah kita miliki Ingatkah kalian saat harus bersusah payah mencari kata demi kata untuk presentasi Ingatkah kalian saat harus menahan kantuk saat rawuh umi dimulai Ingatkah ketika kalian harus ke sana kemari mencari tentang apa yang akan kita presentasikan? Ingatkah saat dulu kita belum sedekat ini? Ingatkah sempat ada kecanggungan di antara kita? Ingatkah kawan? Ingatkah dulu kita memang tak sedekat ini? Tak seakrab ini tak seindah saat ini Kita dipertemukan oleh waktu Dan dipisahkan oleh waktu Entah ada maksud apa dibalik pertemuan ini Tapi setidaknya kalian pernah mengukir keindahan di setiap kekosongan Mengukir kenangan di bersih sejarah Dan mengukir senyuman di antara cibunan masalahku